Mestinya jika hatimu bersih Memandang persoalan ini Perbedaan antara kita Pasti dapat teratasi Tidak berbelit-belit Tidak berkepanjangan dan masa depan dapat lebih terfikirkan Mestinya jika hatimu bersih Mengapa kita tidak bicara Baik-baik kita selesaikan Agar kebersamaan tercipta tidak berbelit-belit Tidak berkepanjangan Dan masa depan akan lebih terfikirkan Mestinya lah begitu Kita memandang persoalan Dengan mata yang jernih Hati yang bersih Dan semua dapat terselesaikan Mestinya Mestinya Jika hatimu bersih Memandang persoalan ini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 Berbelit-belit Tidak berkepanjangan Dan masa depan Lebih terfikirkan Mestinya lah Begitu kita memandang persoalan Mata yang jernih Dengan hati yang bersih Dan semua Pasti terselesaikan Mestinya Mestinya lah begitu kita memandang persoalan Dengan mata yang jernih Dengan hati yang bersih Mestinya lah begitu Kita memandang persoalan Dengan mata yang jernih Dengan hati yang bersih Mestinya Dan...